Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun Anda menonton video ini Kembali lagi bersama saya Haryo di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan uh, tips atau tutorial ya Cara untuk mendaftar trial Office 365 Yang mana sebenarnya ya mungkin banyak yang sudah tahu cara ini cuman ini bagi yang belum tahu aja caranya saya akan coba memberikan tutorial ya. Nah sebenarnya kalau untuk menggunakan uh, akun trial ini Anda bisa daftar pakai email kampus atau email kantor ya. Atau uh, ya semacam itu tapi kalau misalnya Anda tidak memiliki email kampus atau email kantor. Anda juga bisa sih pakai email apa aja, asalkan Anda punya email dan nomor handphone yang aktif ya. Saya akan tunjukkan caranya untuk mendapatkan trial Office 365 selama 30 hari ya. Ini saya akan coba sharing. Saya share screen dulu ya. Ya sudah terlihat ya share screennya. Di sini kita membuka Google Chrome. Terserah teman-teman mau pakai browser apa aja, mau pakai Firefox atau Microsoft Edge. Bebas, kita di sini masukkan uh, karena untuk mempermudah, ya, saya sudah membuat memperpendek linknya. Nggak usah cari-cari di Google lagi, takutnya nanti hasil serisinya beda. Kita masukkan link pendeknya: bit.ly, Garis miring trial. Power BI trial Power BI. Kalau bingung nanti saya kasih di kolom deskripsi ya linknya. Tinggal teman-teman copy paste atau klik aja. Kita enter. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini. Thank you for choosing Microsoft 365 Business Standard ya. Kita akan bikin akun di sini. Ya, kita tutup ini. Ya, masukkan email address teman-teman. Masukkan alamat email, terserah alamat email personal yang biasa teman-teman pakai juga boleh. Di sini nanti kita akan mendapatkan uh, 30 30 hari trial ya. Trial untuk Microsoft 365. Ini ya. Kita masukkan email, misalnya email As ini email saya. Saya masukkan. Kita klik next. Oke. Okay. Kita klik set up account ya. Untuk membuat akun baru. Ya nanti kita memasukkan detail tentang diri kita. Kita masukkan nama kita. Saya nama saya Haryo. Kemudian surname-nya Dwi. Untuk nama tengah ini boleh diisi boleh tidak ya. Nah ini nomor handphone, business phone number. Ini nomornya wajib ya yang aktif karena nanti Microsoft akan mengirimkan SMS verifikasi ya untuk membuat akun baru. Saya masukkan nomor handphone saya. Oke. Okay. Untuk nama company bisa diisi terserah ya. Uh, nama company fiktif boleh, nama kampus teman-teman juga boleh, uh, terserah atau nama siapa aja. Misalnya, nama company, uh, ini ya, unsia, uh, mahasiswa unsia, gini ya. Nah, nama company-nya mahasiswa unsia, kemudian. Company size, nah, kita klik satu person saja. Perusahaannya cuma ada satu orang. Country origin kita isi Indonesia. Seperti ini ya. Kita klik next. Oke, nanti kita akan diberikan pilihan ya. Mau kirim SMS atau calling ya. Kita pilih yang ini aja, yang text me ya. Nah ini nomor handphone kode Nah ini kita nolnya kita hilangin aja Jadi plus 62858 Misalnya 081 ya Nolnya dihilangin ya Kita klik ini Send verification code Klik Kita tunggu ada SMS masuk kah? Oh Di sini WhatsApp ya yang masuk bukan SMS ini ada WhatsApp masuk dari Microsoft kita masukkan kode verifikasinya sesuai yang dikirimkan di SMS atau WhatsApp ya kita verify boom nah Nanti kita disuruh membuat akun ya, terserah ini mau pakai nama apa, your business, misalnya eh uh, domain name ya, misalnya mahasiswa, unsia, on microsoft ya kita lihat ini available ya, aduh, go back ya, ya ini nama bisnis teman-teman ini. Kalau Misalnya, nggak ada bisnis ya. Tulis saja mahasiswa UNSIA on Microsoft. Ya, kita lihat di sini available ya. Kita langsung klik next. Nah, di sini kita bisa memasukkan user ID dan password. Terserah teman-teman, saya kasih nama Haryo Dwi. Jadi, nanti user ID-nya ini Haryo Dwi at mahasiswa Microsoft.com ya. Passwordnya terserah teman-teman kita kasih password kita ulangi oh harus pakai ini ya simbol ya wah ribet ya oke okay. kita kasih password yang kuat passwordnya kita sign up di sini nanti dia akan membuat account ya kita tunggu sampai selesai prosesnya creating your account prosesnya mungkin agak lama ya tergantung uh, oke okay. please please don't refresh your the page ya Okay. tunggu aja kalau misalnya mau tinggal ngopi oke okay. ya oke okay. sudah terbuat ya akunnya jadi username yang bisa kita pakai untuk masuk ke servisnya 365 adalah yang ini hariodwi at, at mahasiswa microsoft.com kita copy ya oke okay. We've sent confirmation email to the Wari. Oke okay. okay, sekarang kita masuk ke aplikasi Power BI ya. Karena kita akan menggunakan akun itu untuk menggunakan service Power BI. Ya. Kita klik sign in yang di kanan atas ini. Sign in. Kemudian kita masukkan email address. Kita paste du mahasiswa unsia. Oke okay, kita continue kita tunggu loadingnya ya kita masukkan kita kita pilih yang ini ya yang barusan kita masukkan Mungkin loadingnya agak lama. Kita masukkan password, sign in. Thank you for choosing. Nah, kita continue. Nah, masukkan lagi info lagi. Kita sesuaikan saja. Country-nya Indonesia. Phone number-nya sesuai dengan teman-teman tadi. Yang sama dengan pakai daftar ya. Start. Nah sudah selesai ya. Sekarang kita sudah bisa pakai untuk... Uh, Power BI ya. Oke okay, continue. Nah sudah masuk ya login ya. Oke okay, sudah masuk ya di sini. Ario Dwi. Trial. buka sudah bisa digunakan mengutik-utik Power BI bagi teman-teman yang punya tugas atau ingin latihan bisa coba-coba di sini 30 hari. Kalau udah habis nanti tinggal pakai email baru aja. Oke, okay, it. Ya. Sudah masuk ya? Oke. Okay. Free account, start trial ya, bisa start trial sekarang. Oke, okay. kita start trial. Indonesia, masukkan nomor phone-nya. dia start. My free trial. All paid Power BI features are yours 60 days. Malah 60 hari ya. <laughs> We've given you a free trial of Power BI paid feature for 60 days. So you can navigate Power BI freely. Wah. Berarti selama 60 hari teman-teman mendapatkan uh, trial Power BI. Ya, Jadi sekian tutorialnya. Sudah bisa. Ini ada trial 59 hari lagi. Uh, terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya saya makin banyak subscribernya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.